Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di SMA Al jundia uh, Part 2 yang kemarin nyari-nyari Siswa Namanya Cici Kita lanjutkan ke part 2 Nah sebelum kita berangkat kita Mari kita bacakan Doa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim iya karena dia kan setengah ini di naso kebustus nah ini ini gantinya panurdin <laughs> ini panurdin kemarin gak ada dan sekarang ada ada kerjaan di MTS mungkin untuk minggu depan masih ada okay, ke Cikedot. nah ini namanya Kampung Baru <laughs> Tuh, ada burung tuh. Hmm. Masih alammu. Aduh, capek aduh. Mantap lah. Cari jejak. lumayan ya. lumayan Lumayan anjak, de. Terang, <laughs> Balik, Dek. Balik deh Ayo, Ayo, Ayo, Ayo kalau dia. Ya, Ayo, <laughs> Tunggu, Solari, wadah buat Ayo, buru! Ayo, lari! hai, hai! Hai, kata panudin kemarin sih sekitar 80an lah 80an ini derajat sekitar segitu lah, kemarin kemarin tinggi juga mainlah. lah oh, pemandangannya masih asli aslinya kang dede asli banget kamu tau itu bau Woi, nongli bau Waduh, nah. pupuk Buat itu, itu buat pupuk hmm. Jadi itu pupuknya buat Ngasih pupuk yang ini sih Buat pohon-pohon kayak gini Tuh, tangga jauh, tangga jauh Nah, woi Mantap motor road tangan, <laughs> tuh jadi dia masih loh emang sumber karena idol kan sih jadi motor-motor motor-motor off road kayak gitulah gubuk derita gubuk derita <laughs> Di dalam tubuh bambu, di dalam tubuh bambu, tempat tinggal, tempat tinggal, emang siswana di daerah dia sih. Jadi siswa jundi ya, ini cici, yang susu merah, <laughs> cucu merahnya di mana? Ya, di emang ngomong Di pas si, kata mahnya lu masih di si muka, cukup sebelum si cici rumahnya gitu. Hmm. Jadi ini mau ke rumah siapa dulu nih? Kira-kira masih sekedar ini mau berumah ke rumah Yang ada dulu lah Ya siapa? Sumira kalau masuk ke rumahnya ada Gak ada di rumahnya Sumira Mungkin di rumah Cici hmm. Bisa bertanya sama keluarga gak? Mungkin sih emang tanyain Emang bertanyain masalah uh, di, uh, Apa namanya ya Masalah tempat terus seharian gimana gitu, hmm. sehariannya terus dia berangkat kayak gimana, yang gitu dong sih. Hmm. Jadi teman-teman yang mau main ke sini sini aja nggak apa-apa. Lari, lari <tuk> kenyataan. <tuk> <tuk> kemarin informasi selanjutnya sih, yang sekarang kayak kemarin tuh. Emang sih rumahnya emang agak jauh. Berangkatnya dari kalau kalau masakin dari pagi sekitar jam tujuh sih, memang setengah jam jam setengah delapan. Pasti kan punya kendaraan kan? Ada, terkadang emang ya emang katanya kemarin sempet peleset bawa motor <gat> jatoh, jaman jaman mm, becek. <gat>. Terus, ngeri juga sih jalannya. Tiap hari, eh, ti, eh belum tiap hari sih, eh, seminggu tiga kali. Hmm, kalau yang dulu-dulu gimana tuh sekolahnya? Daerah. Belum ada ya? Oh, ada. oh, di daerah, paling cuma itu doang, sama. Hmm. Itu doang? Ini mau lewat mana? Lewit sini. Uh. Masih jauh. Oh, masuk sekitar dua kiloan lagi. Uh. Bayangin, bayangin, seorang siswa nekat mau seperti ini, mau mencari ilmu sekolah doang. Mencari ilmu, ya? Mencari ilmu. Dia yang dipikirkan ilmu bukan masalah. di zaman sekarang, mah, apa? Malas, malas, malas, gangguin. Jadi, kata malas itu dia di dihadapi sebuah anak zaman sekarang, mah berangkat sekolah tuh anak harus susah. Hmm tapi jamuan bener-bener bener-bener semangat dan sekolah sekolah jarang-jarang tambah lagi jalan seperti ini iya Aduh. tuh jauh banget kan jauh mayan wah indah banget kan tuh, mantap, tuh. nggak nyesal nggak nyesal sini tuh lihat sirata sangat baktis pak Cici dan semua berjuang demi pendidikan Ma. Ini cewek doang ya, cowoknya nggak ada yang sekolah. Ya, emang ada sih. Di Nurdin Mungkin. Jadi di kampung baru itu emang orang. cowok dua. mah. Tapi di korbannya ini, di pendaftar lama ada banyak ada lima orang. Hmm dan kita ya, aku cuma Dua orang, dua orang, orang ini enggak. Tapi yang Jawa masih sekolah atau enggak? Masih, ya. Ada rumahnya di sini. Ada. Oh, kita ke rumahnya ya. aja. Dia ya, ini sekarang lagi menyusul rumah dia. Emang. Kita tanya-tanya kehidupan. Kita mungkin kita main dulu. Katanya sih rumah Sumirah. Di Sumirah ini emang sebelum masih cici di bawah hmm, di bawahnya nah, kita main di atas uh, sini ya. mudah-mudahan ada orangnya ya Iya perkebunan itu itu itu buat ngambil air tuh tuh yang warna oranye oh iya yeah. itu mau ngambil tambah buat ngambil air buat miram di sini ada satu dua tiga kita banyak hmm jalannya bagus ya bagus cocok lah buat oh. ini mah camping di sini eh. tapi agak takut sih eh. emang nggak ada ini sih nggak ada orang Lalu. nih pohon durian ya eh. duren itu bahasa Sundanya kadu-kadu lagu. <laughs> ada lagunya apa lagunya Kang apa ya? Kameramen <SILENCIO> <SILENCIO> nah, kita kemana tuh? Sumira apa sih? Sumira ya. Sumira ya. Ini kesulahan. Tanyain dulu. Ada di rumah atau di mana gitu? Tanyain dulu. Di Sumira. Ya tanya aja ke situ. Informasi dari tadi dia lagi di Jakarta mau pulang. Ya udah ke rumah aja dulu tanya. Yes. Nah, di si rencana mah sini sih buat camping deh panas di sini nih bagus sih Baik. dekat dari warga ada dikit ada satu lah panas, <laughs> panas. <laughs> haredang haredang haredang haredang panas panas panas <laughs> ya jual Perjalanan ini, ini udah, masih sedih kan. Kamu mereka mana? Taruntul. Panas, panas, panas. Oh, yang kemarin itu yang paling bocil-bocil ke bawah oh bibinya ini anak-anak mau kemana pada kemana nih mau kemana mau pada kemana hah mau mendola ya oh kenang tai. oh <laughs> Lagi pada ngapain nih Sangat menyedihkan Kang, lelah tuh, Lelah boa, boa di sini masih ada rumah rumahnya masuknya natural alami masih jadi Indonesia punya uh, ya, pemandangan indah nggak perlu jauh-jauh nggak -jauh, perlu ke uh, ke wisata wisata lah. kita juga punya wisata sendiri ya, ini pohon apa ya kopi ya kopi hmm. ada lagunya kopi laban <tuh> <tuh> Saya beli ke warung dulu dah Istirahat dulu Mau beli apa? Wih! Hey, hey, yang ngarasin Kak Sumira Hai Yang kemarin 41 satu lagi. lagi. Kata Katanya informasi Jakarta, Yi. Oh, Udah pulang. Yuk, yuk, yuk. kita ke rumahnya. Sumirah si apa? Nih, ada Nah, Bu. Karedok. Nah, ada Ci Sumirah tinggasi Cici satu lagi. Cici. Mau Pak? Apa Ada siapa? bule ayah, bule ayah, bule ayah, paling mana deh paru. Nah, Sumira ada Sumira, Panuri ada Panuri. Udah udah ketemu Sumira. Nah ini Nina yang kemarin ngobrol itu, Nina nih Nina nih. Sekarangnya cakapan pakai kerudung kemarin kayak ke nggak pakai kerudung kemarin lah. Gak Engga, nggak ada jadi nggak kenal. Buat Aljun dia. nih Sumira nih, yang rumahnya di di Pangkampung Baru. Tinggal Cici dong sih. Udah udah Cici ada di rumah, katanya udah pulang ntar Sumira mu. Oh gitu Semirah, Semirah, Semirah Di mana rumah Furus Semirah? Ini tuh Tebih Oh Tebih, Rian Oh Ya ya, ini, ini saudaranya Cici nih Nina Ada lagunya Nina Nina Bobo <laughs> Nina. <laughs> eh, Ya keponakannya Keponakannya Keponakannya Adanya ya Keponakannya Ini mirip Nina ini mah kayaknya mah adanya ya Oh, ah, nih ada Nina, Nina nih. Oh kita lanjutin lah, kita tag dulu. Perjalanannya jauh, eh, banget. <gulis> eh, alhamdulillah udah ketemu rumahnya tuh. rumah bubuk. Ini ya, sudah sendir rumahnya sendiri sederhana. Salah Cici ada Cici, alhamdulillah ketemu Cici. Sudah diupaya kita berdua Panuridin dan berikut Pak Dede juga. <tuk> ada Ada Cici. Cici, Cici juga. Cici, Cici ada gogoti. Bu, ingat bukan Cici Piramida, Cici Palidur itu dangdut. Nih <tuk> Cici. <tuk> nah ini rumahnya, Alhamdulillah Panuridin. Alhamdulillah kita ketemu sama orangnya. Udah udah ketemu Sumira dan kedua cici. Cici, cici, cici Alhamdulillah berkat perjuangan dan doa Nah ini Dogi penjaga rumah penjaga rumah penjaga rumah sabar sudah mau naon sih Eh banyak burung. Isien ku gogog abi. Tuh nyeparkeun bae ku gogogna. Pohnya diam. Hmm. Tenang-tenang dah mah ieu, moal-moal ma jebak imah. So banyak burungnya sini ya. <tuh>. Ma. Sih, si si. rumah Cici yeah. buat Pak Firman ini rumah Cici cina gitu ya, Cici ini mah galak Cici ah pambut siun yeah. ah, ya, ya, hmm. ini adunya nih, kalau udah cari ah, iya iya penjagaan siun penjagaan galak ini merubah Cici Pak Firman Cici, nyamperkan wali Cici, ini penjagaan siun Cici ah tadi <SILENCIO> temuan ketemu cici kenalin cici <SILENCIO> Ici Suriani, Suriani. kenalin alhamdulillah dapat temu namanya cici tudung lagi berci cici Ayo sarang saran Ramana itu rak-rakana ya, Tos iya tuh ya. Pak Firman nya kenal ke ya, Ramana Cici Ya Cici, nah ya rakana Tuh Jadi Pak Firman orang amang kak dia ke lamun pos Pak Firman Ke kerjaan di rumah main kaya, Daun dia Tuh loh jauh Tuh daun cau Coba nemat saya <laughs> Tuh maling kalimat Tuh daun jauh Wah, hai, wah, hai, wah, yang sangat sulit. Tahu gak nih, Bang? Saya baru ingat ya. Kita kamar tengiring ke Cici Delaponte. Nah, itu. Terus, nanya kamari ke Jakarta. Saya Nana. Nenek, kenapa? Bang Intan kemarin, nunggu jantan, nunggu makamari. Ayah ada di Bapak Senos. Betul. Saya nanya kamari. Oh, iya. Oh, nih, Om. Omnya selalu serang gitu. Maaf deh, Kak De. Dia ke Telapak. Ini nyampe udah, Kak. Kena Assalamualaikum, Cici di mana? Kapan nuri? Enggak, abdul pernah. Coba cina abdul menuju air di Jakarta. Cina, oke. Jakarta ini cina. Abdul di tengah aja. Kirain terjemah apa nama raden? Misalnya nginten, kalau paman misalkan air di dia pasti Kan Ada tuh, iya tuh. Sedikitnya nyari raje, umpama saya, dua UIT, dua ratus. Dua ratus. Jakarta nanti kan. Blok M di Maruya. Oh. jadi, jadi orang di tuh si ibu mah. Beras, nah, kita lagi bapaknya, tol. Bapaknya itu minta ibu mau kenalan. Dia kan anjir, nama sarung nenek. Nah, gitu, kita ngirim sarung mamah. Uh. Nah, ananjir, mama, mama, nanti cema orang kampung. Abang ini mah terkelar.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 wih Mbak. Misalkan, wih Taina yang kakios wih kios bobo. Salut, kalau kamu tanya, terang, terang sama Mama. Gimana? Ngintil akan mana? Kalau saya, kan, Alhamdulillah, Semangat baik. Salut abdi ge nu eh ulangan teh teh eh teh hal wih tadi teh ngiringan teh Oh, eh, ini seurnya motor nggak, bapak? Hah, ya makanya ya ngapokan jauh, ayahnya nakan jauh. Ya takam marimah. Eh tapi ingin merapana ladang daun nubir. Ya taya barista kolat lebih kenapaing maji kenapan nyasarah hal maji gma nyerapana ke bagindo malahan daun latihan kata daman. Sasaku, kalau yang gede tujuh setengah, Kalau yang kalau yang anu iyo, Kalau aja, Istri Nama ongkos, ongkos na motor mat, ribu, wahwi, gitu. Jadi, masalah, nukun, nukun. Ini mau ke kejaman, <laughs> jauh, <banget. aik> jauh banget nih. Oh, cari air. Bat, cici buat cuci muka ya ini cuci ya, yang ya, satunya ya. siapa ya, sih ya. <laughs> boset perjalanan ini banyak pohon pisang ini tiap hari Cici mandi tiap hari, tiap hari. hari tiap pagi cici, atau pagi. tiap ke sini aja gitu inilah anak Anak-anak, anak apa ya? Anak-anak salut lah, ibaratnya anak, -anak. anak salut. Jadi, Bapak terharu banget ya? <laughs> Kalau Bapak emang nggak tahu, nih sanggup atau enggak sanggup nih. Oh, oh, tiap hari mandi ke bawah ini, cici udah biasa. Salut sih lah, buset udah kalau bapak mau kalau mau bapak be <risas> tuh udah deh lalu tapi suasananya bagus banyak pohon pisang doh pardodin nekacai ghesed di dia masuk pardodin aman mi jauh jauh tiga kacai g aduh tapi enak tempatnya abadouncau <tapi> kinan ngap masaknya Oh, alhamdulillah. Tuh, udah, udah mau pulang. Rengsake. Udah sudah Rami sama ama ayahnya. Cici. Jangan <tuk> jangan lupa subscribe subscribe. <tuk> <tuk> ya, <Yeah>, semirah ya. <tuk> <tuk> like. <tuk> Jadi pengalaman yang bener-bener pengalaman sampai pulang jam segini tuh. Pakai, aduh, Pak ke maka dia, nyimpa K.S. Neng dia, ajarkan. Oh, Bang Nurin, tangga ke tuh, tangga kelapa tuh. Oh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, hadiah heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Mantap, eh jadi ngevlog. Ayo, nama emang benar-benar mantap, suatu Rahmi ke rumah siswa. Nah, ini Sumira nih, Sumira. Sumira, siswa siswa ya yang namanya Sumira sudah ketemu. Nah, rumahnya belum, tak empat ketiga lah. Baru kedua ini rumah Cici udah ketemu. Nah, ntar kita main ke Sumira. Sumira siap, Sumira main ke rumah Sumirah siap. Oke, berarti lagi. Ya, entar katanya dia ditungguin ya. ditungguin. Oh, salah Kak Cici. Heeh, Kak Cici nya. Entar e, ketemu. Jadi entar surat-surat raminya sama orang tua Sumirah. Nih Sumirah nih. Oke. Okay? Nah, kalau ntar mah kalau ada, ada umur, umur lagi. Pada hmm. sehat. Hmm. Tuh, tuh lihat tuh muka saya udah udah udah belenyuang. Belenyuang. <laughs> minyakan. Belum pelayat ini jan. Uh -uh. Duh, Alhamdulillah udah ketemu Sembilan, kalau masakan ke se okay. mm -hmm. Mas Masa sekolah. Mm -hmm. Mm -hmm. Terus kumah. Ya, entah, Di dieu, lamun gojing Terus sekolah terus kumaha? Jadi kumaha? Mm -hmm. nunggu teman gitu. tidak ada Cici, saya mm. tidak jalan. Mm. <laughs> Kenapa enggak? Harapan buat sekolah kumaha? Kalau cicinya enggak masuk, Maksudnya, kamu ikut enggak ik, ikut masuk kenapa? Kan enggak ada motor. Kan bisa, uh. ibaratnya lah sehari ojek. doang. Kan si Cici Pak eh, si Cici kan sehari doang enggak masuknya. Hmm. Sehari doang ibaratnya dipakai <coughs> ikut gitu enggak. Jadi juga ada ojek. Harapan buat sekolah. Buat aktif eh buat akses jalan rumah. Harapan sekolah apa misalkan kudu ada kendaraan rumahnya punya aku ya kendaraan udah lebih, udah sekolah kan disediain mobil gitu. Ya? Mm. <sukur> <sukur> mobil, sok, sok Ay, so sok sok soknya ada, soknya siapa firman? saya maksudnya Pak. Saya ini perjalanan jauh, pengen sedain mobil dong, gitu. Bapak <tuk> <tuk> juga tahulah kesini, gitu. Hmm. Jadi nge nama, intinya... Kayanglah sukses, udah ketemu Sumirah sama Cici. Belum diwawancara uh, sih Cici-nya, cuman Sumirah doang. Capet tuh, dek. Oh, oh. Nge-capet, dek. Terus, sama akan laman musim hujan, kumah. Musim hujan bcece cepet Cepet sama sapatu kamu si oh, abi masih di rumah jalan mana sanus malam sekolah sekolahnya nyeker nyeker oh, nyeker nyeker tengahnya sapat oh nyasar uh makian jalan aja Duh mantap tuh pengalaman kita emang udah sudah dirasakan dengan barang-barang ya -barang, udah mantap lah Pak Dede, Pak Dede. Alhamdulillah pede, semangat Ade. Semangat. Nyapanudin belum ada. Mungkin untuk besoknya yang akan datang kita bareng-bareng mapanudin. Yo, untuk papilan kita jalan-jalan ke sini kalau misalkan ada happy. Udah nggak ada kerjaan, udah nggak ada apa, lagi ada di rumah, kita main ke sini, kita ngumpul bareng-bareng. Rasanya. Dia terasa emang dia bener benar diucapkan dengan tidak bisa diucapkan gitu. Jadi intinya perjalanan kita emang benar-benar tidak bisa diucapkan, ucapan yang kita diucapkan itu tidak mau bisa di dikatakan. Aduh. Pada payungnya. Wijang, Wijang. Heeh. hati-hati. So itu dia mau katanya mau ini katanya mau ke Cijame. Salam ya buat orang Cijame. Kita kali-kali kita main ke Cejam aja ke rumah si Suryani. Iya nah, kita hanya di sini membuat video seperti ini hanya mungkin Juri, juri payah seorang siswa seperti apa gitu. Jadi kita ada sejarah buat Aljundia. Al ada seseorang siswa yang benar-benar diutamakan buat sekolah gitu. Berani menantang akses jalannya. Nah buat buat siswa-siswa yang lain, jangan kalah. Jangan kalah kayak siswa-siswa di sini Sumira sama Cici. Semangat terus, terus ya, semangat. Sekolahnya. Tidak ada tidak ada alasan lagi buat sekolah. Di walaupun tidak ada motor. You, you, itu enak, gratis. Mm -mm. Nah, adanya. Di sekolah kita mah enak yang ya, sebenarnya mah. Dulu, dulu ma. saya mah sekolah harus bayar. <coughs> lihat video kami mudah-mudahan jadi inspirasi buat siswanya dan buat buat e, masyarakatnya inspirasi bahwa intinya kalau misalkan suatu kemau kemauan tidak akan tidak akan sukses bila kita hanya diam-diam saja jadi kita dengan ikhtiar terus dengan berdoa seperti siswa saya, Kayu Mirah Sumirah, tuh warga-warga, iya, keluarga keluar di sini emang banyak-banyak keluarga sih, satu, satu kampung teh. Pada udah laparnya, pada dia abdi tuh, kamera menge hasilnya balap-balap, mohon mi, mohon mi, tangi pak apa apa, bulet aja ya. Kita menuju pulang. Alhamdulillah lah. Kita lagi menuju pulang, e, Sumirah udah diantarkan, udah dianterin. Jadi kita berdua pulang. Tetap semangat pada Dek. Kita nah, masih jauh. Masih jauh, Mayan. Hmm. Waduh, jauh lah, sekitar dua kiloan lagi lah. Biaran kita mah tinggal mikir ke ke Udah jam setengah 6 nya kurang seperempat baru 17, 17 menit Cagar alam Nah ini suasana di atas gunung Jadi kalau misalkan mau main ke atas, ke rumahnya si Cici Sumira Jalannya mantap lah buat kondisinya Bentar lagi kayaknya mau ada sunset kayaknya nih kalau kita keburu ke bagian sunset mudah-mudahan sih oh matahari mendaki gunung mendaki gunung lewat di sungai mengalir indah ke samudera bersama teman bertunggung ya Allah aku kangen apa ibu <tuh> <tuh> Ya Allah, jangan nama ibu bapak, aku rindu uh, uh, uh. Aduh, Alhamdulillah Pak Dede, semangatnya Pak Dede Berdekat curi payah, jalan-jalan jauh Tapi ketemu juga Besok kemana lagi Kang? Ya, sekitarnya kalau masak kan ada per, ada kerjaan mah kita main Besok ke sekolah. Sistem aja nih. Kita namanya Patri. Patri. Patriatna. Patri, Patri, <laughs> tunggu saya di sana. Kita bantu-bantu, bantu-bantu Bapak Tri Oke. Hmm. Oke. Okay? Okay. Okay. Terima kasih buat eh uh, teman-teman yang udah melihat dan yang udah e, ngerespon dari awal sampai akhir, kita perjalanan kita. Bapak Tri lihat video ini pasti bagus. Bapak Tri harus ikut ke tempat cici rumahnya si cici. Kita Hah. mau ngeliwat di rumahnya. Cici Hah. Patri ditunggu. Mm -hmm. Harus pakai sepatu ya, jangan pakai sandal ntar cop kali lagi jangan lupa uh, subrek, subrek. <laughs> like dan komen uh, share ke teman-teman kalian oke okay? oke okay. maklum ya langsung <laughs> dah langsung dah subrek <laughs> jangan lupa ikuti channel. channel selanjutnya di, di sma alam jundi ya channel yang selanjutnya jangan lupa ya minggu depan kita kemana lagi oke okay. hmm. ke muridnya satu lagi hmm. yang paling hmm. happy hmm. ya doain kita sehat Amin. terus doain kita semangat terus buat nge siswa yang jauh-jauh rumahnya <laughs> tuh jalannya wih maestrim mantap Per -per -per yeah. yeah. <laughs> Oke okay, uh, ini ya kasih semangat buat kita agar harus tetap sehat dan tetap semangat untuk menjelajahi rumah siswa kami oh. SMA. Oke sekali lagi jangan oke jangan lupa kasih semangat buat, buat siswa. anak siswa kita untuk siswa-siswa yang lebih pintar dan berguna buat masyarakat dan sekitarnya. Oke. Eh, salam SMA Al-Jundia.